Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar di manapun kalian berada. Selamat siang, selamat berjumpa dan bergabung kembali di channel kesayangan kalian Diva TV yang akan selalu mengabarkan kabar baik, kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar.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 Baiklah para sahabat seluruh manapun kalian berada untuk menemani santai siang kalian saat ini Pemimpin akan memberikan informasi menarik dan tentu vitamin bahagia di siang hari ini Ke kabar pertama persahabatnya kita awali dengan vitamin bahagia yang kita dapatkan di acara GWS Atau acara Gembira Waktu Siang di SCTV Waktu tiba di studio, Papa Bilar sudah memberikan kejutan kebahagiaan untuk kita semua dengan memperlihatkan foto yang ada di dompetnya. Foto ini adalah foto Bunda Lesti, persahabatia ya, dan Papa Bilar. Foto yang dimana tentunya Foto yang membuat heboh warga konoha pada masanya Perhatikan dan dilihat baik-baik persahabat ya Foto yang diperlihatkan oleh Bapak Bilar Tuh fotonya Masya Allah <laughs> mudah Mudah-mudah persahabat ya bahagia Untuk idola kesenangan kita rumah tangga juga langgeng Dan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Momen ini pun persahabat dari post kembali Oleh akun Lesti Bilar Team Ada kalimat caption yang dituliskan juga di postingan ini Kang Bucin kalau ingat foto itu jadi flashback zaman detektif wkwkwk. -WK -WK, BTW dompet ganti tapi tetap isi fotonya sama aja ya, Pak. Siapa yang lagi nonton GWS nih Tuh, persahabat ya. Pasti yang nonton ini tentunya ketawa bahagia. Siang hari ini disuguhkan banyak sekali kejutan dari idola kesayangan kita. Di postingan ini pun banyak sekali tanggapan. Banyak respon juga yang diberikan dari akun Kusmiati Skor mengatakan di kolom komentar Masya Allah, semoga program ini ada terus buat double air, keren, lucu, abis Wow, Masya Allah banget ya, terhibur sekali ini Berkat adanya Papa Bilar dan Arafi Ahmad, mudah-mudahan selalu menghibur dan selalu menjadi orang baik Dan selalu menjadi inspirasi untuk banyak orang dan kita lihat juga persahabat ke kabar berikutnya Ada komentar dari akun yani enam 62 Mengatakan, Masya Allah foto legend zaman kucing-kucingan tersimpan rapih meskipun ganti dompet Wow, Masya Allah banget ya Ini memang foto yang menggegarkan warga Konoha Yang selalu ingin kepo nih persahabat ya Masya Allah Mudah-mudahan kekompakan dari face juga tetap solid untuk mendukung yang terbaik Buat Bunda Lesti dan Papa Bilar Berikutnya persahabat, Kita lihat juga masih di momen GWS Gembira waktu siang Papa Bilar ini mendapatkan Dukungan dan support Dari Bunda Lesti Wow, masyarakat banget ya Bunda Lesti langsung kasih semangat Untuk suami tercinta Yang akan bertanding pingpong Melawan A. Arafi Ini momen sebelum pertandingan dimulai Bunda Lesti Kejora memberikan semangat dan dukungannya untuk Papa Bilar. Karena kalau Papa Bilar sih, kalau kalah emosional, bersahabat ya. Kita <gitu doakan saja mudah-mudahan untuk Lesti dan Bilar selalu memberikan kebahagiaan untuk kita semua. Selanjutnya, bersahabat, vitamin juga kita dapatkan di siang hari ini, langsung dari Bunda Lesti. Perhatikan, Bunda Lesti setengah jam yang lalu ini mengunggah video Baby yang sudah mandi, sudah rapih, memakai baju outfit yang sangat luar biasa keren luar biasa lucu juga persahabatnya ya Masya Allah membuat kita semakin semangat mendukung idola kita mudah-mudahan tetap kompak tetap solid terus untuk mendukung yang terbaik di acara SCTP Music World 2022 di postingan ini pun kita salvat dengan kalimat yang diposting oleh Bunda Lesti Lehernya hilang nih pah tuh, persahabatnya kata Bunda Lesti, lehernya BBL hilang, <laughs> efek embul persahabatnya sampai lehernya yang gak kelihatan ketutupan pipi dari BBL, masya Allah, mudah-mudahan sehat, bahagia dan menjadi anak kebanggaan kedua orang tua.